Kalau begitu, mari kita bertarung. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Lindong, tiga aura kuat seperti pedang yang terhunus tiba-tiba melesat ke langit dengan cara yang berani dan ganas. Aura beriak mereka langsung menerbangkan demoniki yang menyebar. Mereka bertiga berdiri di udara. Mata mereka sedingin es ketika mereka mengunci pada Raja Iblis-Iblis kosmik besar di depan mereka. Haha, kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Bahkan jika kami bertiga bertarung secara terpisah, kami masih bisa menghancurkan kalian tiga bersaudara berkali-kali. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang bahwa kita bertiga telah menyatu dengan Raja Iblis-Iblis Kosmik ini. Namun, kalian bertiga masih berani membalas dendam atas penghinaan kamu di masa lalu. Sangat lucu, haha. Tiga wajah aneh pada Raja Iblis-Iblis Kosmik tertawa keras ketika mereka merasakan niat pertempuran dari Trio Lindong. Tiga tertawa-tawa bergabung bersama dan menyebar. Itu dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan. Mereka bertiga sudah benar-benar maju ke tahap reinkarnasi. Selanjutnya, mereka telah menggabungkan daging mereka ke Raja Iblis-Iblis kosmik ini. Meskipun ini tidak memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, itu pasti bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan oleh ahli tahap reinkarnasi biasa. Selain itu, Triolindong hanya pada tahap samsara. Kekuatan seperti itu tidak berarti di mata mereka. Setelah kami menghabisi kalian, tiga bersaudara, tidak ada satu orang pun di sini yang bisa melarikan diri. Haha, Lindong, ah Lindong, kamu masih berada di bawah hayalan bahwa kamu akan dapat membantai gerbang Yuan kami tanpa menyadari bahwa kami bertiga telah lama menunggu di sini untuk kamu. Kamu telah membawa semua ahli yang memberontak terhadap gerbang Yuan kami. Ini akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan semuanya. Pada saat itu, siapa di wilayah Suan Timur ini yang berani melawan kita? Petik 2. Ekspresi Lindong Acu tak acuh saat dia melihat tiga wajah tawa aneh di Raja Iblis-Iblis kosmik. Kedua tangannya perlahan menegang. Cahaya ungu emas terang menyebar dari dalam tubuhnya saat naga mengaum bergema di langit. Mengaung, Little Flame juga melepaskan raungan harimau yang menakutkan pada saat ini. Devoring Tiger Army tidak jauh di belakangnya tiba-tiba duduk setelah umannya terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam mengerikan keluar dari tubuh mereka ketika penghalang cahaya hitam besar menutupi mereka sementara aura mengerikan-mengerikan menyebar. Cahaya hitam mengerikan berlari di langit. Akhirnya, diserap oleh Little Flame. Menara logam awalnya seperti tubuh segera membengkak pada saat ini. Bulu macan hitam dan putih yang keras tumbuh di permukaan tubuhnya. Sementara Aura yang brutal membentak. Kekuatan Little Flame hanya pada tahap Samsara. Namun, Devouring Tiger Army terikat erat dengannya. Dia mengumpulkan kekuatan seribu dalam satu tubuh. Menambahkan garis keturunan tingkat atas dari suku Darkness Saint Tiger yang mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan yang dilepaskannya kemungkinan akan memaksa bahkan seseorang seperti Tetua Pertama Zuli. Yang telah melakukan kontak dengan reinkarnasi. Untuk sementara mundur. Little Martin juga naik ke udara saat Little Flame melepaskan kekuatan penuhnya. Lolongan menusuk berlari ke awan dan energi ungu hitam tak terbatas menyebar. Sepasang sayap kelelawar setinggi 10.000 kaki tampaknya menghapus matahari saat mereka membentang di belakangnya. Pola ungu emas menutupi sayap kelelawar, mengeluarkan jejak aura kuno dan mulia. Martin kecil adalah seorang ahli yang telah menyentuh reinkarnasi. Bersama dengan garis keturunan suku Celestial Demon Marten yang sangat murni Kekuatan bertarungnya juga luar biasa Ayo berjuang Marten kecil mengeluarkan aura mengerikan ketika aumannya tiba-tiba bergema di langit Aura dari ketiganya sekarang tirani hingga batasnya Haha, <tiga>, tiga kepala besar gerbang Yuan tertawa keras Segera setelah itu, Raja Iblis-Iblis besar kosmik bergegas maju Tanah berguncang dan demoniki mengerikan menyapu seperti badai. Mengaung, mata harimau Little Flame berubah merah. Dia mengepalkan tangan besarnya dan palu ilahi besar muncul. Sembilan simbol kuali menyala dengan cahaya menyilaukan pada palu. Setelah itu, dia memimpin dan menyerbu ke depan. Palu ilahi di tangannya berubah menjadi bayangan palu besar sepuluh ribu kaki yang menghancurkan ruang saat itu dengan kejam menabrak komik Evil Devil yang besar. Swash Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangan Little Marten. Setelah itu, sungai seperti aliran cahaya hitam keluar. Aliran ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya ungu emas meledak dari dalam tubuh Lindong saat ini. 3.000 tato naga ungu emas bergegas maju. Berubah menjadi cakar naga ungu emas yang berukuran 10.000 kaki. Setelah itu, dia dengan berani mengayun ke depan. Mereka bertiga menyerang bersama menggunakan kekuatan sejati mereka. Gelombang kejut yang meletus pada saat itu sepertinya ingin membalikkan seluruh area. Perisai Iblis-Iblis. Namun, tiga kepala besar gerbang Yuan hanya tertawa dingin di hadapan trio yang bergandengan tangan. Iblis Ki berputar dan berubah menjadi perisai hitam besar 10.000 kaki di depan Raja Iblis-Iblis Kosmik. Perisai itu ditutupi dengan wajah Iblis Bengkok dan Demoniki yang menyeramkan. Bang-bang-bang, tiga serangan kuat praktis datang bersama. Setelah itu, mereka dengan kejam mengecam perisai hitam besar. Suara gempa bumi muncul dan tanah di bawahnya terus-menerus runtuh. Gelombang energi residual secara bertahap tersebar. Beberapa retakan muncul di perisai hitam besar, sebelum perlahan-lahan hancur. Namun, serangan dari trio lindung benar-benar diblokir. Apakah ini semua yang telah kamu kembangkan dalam tiga tahun terakhir? Tiga wajah di Raja Iblis-Iblis Kosmik tertawa dengan cara yang aneh. Selanjutnya, Raja Iblis-Iblis Kosmik maju selangkah. Tubuhnya yang sangat besar menunjukkan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu sudah muncul di belakang Little Flame. Lengan Iblisnya, yang ditutupi dengan simbol Iblis, mengepal rat. Selanjutnya, pukulan yang berisi kekuatan dahsyat menabrak Little Flame, mengaung. Dengan kekuatan mengerikan menyerangnya dari belakang, Little Flame juga meraung ke langit. Aura mengerikan melonjak ketika cahaya hitam dan putih menyapu keluar, berubah menjadi harimau cahaya hitam dan putih yang sangat besar di sekitar tubuhnya. Dengan raungan harimau yang keras, cakar harimau dengan erat menggenggam palu ilahi dan langsung berselisih dengan Raja Iblis-Iblis kosmik tanpa menyusut ke belakang. Bang, ruang di sekitarnya hancur ketika keduanya bertabrakan. Tubuh Little Flame dikirim terbang mundur. Darah segar merembes keluar dari kaki harimau yang memegang palu ilahi. Jelas agak terlalu banyak baginya untuk berbentrokan dengan Raja Iblis-Iblis kosmik ini. Sebuah entitas yang mengandung kekuatan gabungan dari tiga kepala besar gerbang Yuan. Dengan kemampuannya saat ini. Jika bukan karena dia telah mendapatkan warisan darah esensi dari Darkness Saint Tiger dan menjadi lebih kuat. Kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa menerima serangan tunggal ini. Tiga kepala besar gerbang Yuan tampaknya telah melihat fakta bahwa api kecil adalah mata rantai yang lebih lemah. Karenanya, mereka tidak mengubah target setelah Little Flame dipaksa kembali. Tubuh besar mereka bergerak untuk sekali lagi memberikan pukulan membunuh Purple Moon Slash. Namun, Lindong dan Little marten secara alami tidak akan mengizinkan mereka untuk melaksanakan rencana mereka. marten kecil adalah yang pertama menyerang. Dia mengepalkan tangannya dan bulan sabit ungu besar yang tak tertandingi terbentuk di langit. Jari-jarinya diturunkan dan bulan ungu menembus celah dan melaju menuju Raja Iblis-Iblis Kosmik. Enyahlah, sebuah tangisan tajam keluar dari tiga wajah pada Raja Iblis-Iblis Kosmik. Setelah itu, Raja Iblis-Iblis Kosmik berbalik dan melemparkan pukulan. Lonjakan Iblis-Iblis tersapu ke depan saat tinjunya langsung dikirim ke bulan ungu yang sangat tajam itu. Saat demoniki melonjak, bulan ungu hancur dengan satu pukulan. Cah, setelah menghancurkan bulan ungu dengan satu pukulan, mulut besar dan menyeramkan dari Raja Iblis-Iblis kosmik terbuka. Sebuah baloki kental-kental menyapu dengan kecepatan kilat dan langsung menuju Little Marten. Namun, saat sinar cahaya Iblis-Iblis yang berisi kekuatan destruktif yang luar biasa ditembakkan, sebuah lubang hitam bundar besar tersebar di depannya. Itu melahap berkas cahaya demoniki dengan meneguk. Bang, namun, ki iblis yang terkandung dalam berkas cahaya tidak bisa diremehkan. Lubang hitam bundar dengan cepat membengkak setelah melahapnya. Pada akhirnya, meledak terpisah dengan suara keras. Segera setelah itu, sinar cahaya ki iblis yang jauh lebih lemah dari sebelumnya lolos. Namun demikian, itu diblokir oleh Little Marten. Mata Lindong sedikit mengeras setelah melihat bahwa serangan dari Raja Iblis-Iblis kosmik ini telah berhasil menembus lubang hitam yang dibentuk oleh Devouring power. Kekuatan gabungan dari tiga kepala besar gerbang Yuan ini memang cukup menakutkan. Serang bersama, cahaya ungu emas yang cemerlang berkumpul ketika gelombang raungan naga kuno berdesir dari dalam tubuh Lindong. Niat bertarung tak berujung tampaknya melonjak dalam matanya yang hitam pekat. Dia akan melihat hari ini jika mereka bertiga bersama-sama akan bisa mengalahkan tiga kepala besar gerbang Yuan. Bang-bang-bang, Little Martin dan Little Flame melolong ketika tangisan lindung terdengar. Setelah itu, mereka mengedarkan kekuatan di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Tiga sosok cahaya yang mengeluarkan aura tak menyenangkan bergegas ke depan. Serangan mengamuk yang tak tertandingi mengalir deras seperti hujan, menyelimuti Raja Iblis-Iblis kosmik. Raja Iblis-Iblis kosmik mengeluarkan gelombang lolongan memekakkan telinga dalam menghadapi serangan gabungan dari trio. Demoniki melonjak seperti lautan dan memblokir serangan trio. Pertarungan ini tidak diragukan lagi bermasalah secara bumi. Tanah hancur dan ruang terdistorsi di dimanapun pertempuran itu. Setiap kali Yuan Power dan Demoniki bentrok, tornado akan naik. Mayat Iblis dan para praktisi yang terjebak dalam gempa susulan yang dihasilkan dengan segera menarik kembali. Bumbung, The Cosmic Evil Devil King tidak mengungkapkan kelelahan meskipun menghadapi serangan gila dari trio Lindong, Iblis Ki berputar tanpa henti. Hahaha, Tinju raksasa Raja Iblis-Iblis-Iblis membuat nyala api kecil menerkam. Sementara suara tajam yang sekarang memiliki nada berbeda terus menyebar. Tiga wajah aneh itu dipenuhi ejekan. Lindong, apakah ini yang kamu miliki? Iblis-Iblis di dunia-dunia Iblis ini tidak terbatas. Dan mayat iblis ini akan bangkit kembali bahkan setelah kekalahan. Namun, akan ada semakin sedikit orang yang tersisa di aliansi penghancuran Yuan Kamu. Haha, seiring berjalannya waktu, semua orang di sini tidak akan bisa melarikan diri. Mata lindung mengeras ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat mayat iblis yang dikalahkan sekali lagi maju tanpa rasa takut setelah dikikis oleh demoniki. Di sisi lain... Aliansi penghancuran Yuan telah menderita kerugian yang semakin besar. Jika bukan karena tetua pertama Zuli, Ying huan, -huan dan pakar puncak lainnya, situasinya akan jauh lebih mengerikan. Lindong, kita memang harus dengan cepat menghabisi orang ini. Jika tidak, mayat-mayat iblis itu akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Suara serius yang terdengar, Lindong memiliki ekspresi muram. Dia perlahan mengangguk ketika matanya melihat ke arah Little Marten dan Little Flame di dekatnya. Cahaya merah menyala di mata mereka. Mengaung, tubuh Little Flame tiba-tiba mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan. Cahaya hitam dan putih menyebar ketika undulasi undur mengamuk yang tak terlukiskan beriak keluar. Raungan harimau yang mengerikan terdengar. Seekor harimau hitam dan putih besar yang berukuran sama dengan Raja Iblis-Iblis kosmik muncul di langit dari cahaya hitam dan putih. Fluktuasi kuno meresap ke langit. Jelas, nyala api kecil ini telah mengungkapkan tubuh sebenarnya dari Darkness Saint Tiger. Ini adalah bentuk pertempuran terkuatnya sebagai binatang iblis. Cahaya ungu juga muncul dari tubuh Little Marten. Setelah itu, sayap kelelawar sepuluh ribu kaki besarnya dengan cepat tumbuh. Selanjutnya, mereka menyeberang di depannya dan menutupi tubuhnya. Cahaya tampak merembes keluar dari celah. Sayap kelelawar akhirnya dibuka. Lapisan baju besi ungu hitam telah muncul di Little Marten. Simbol ungu hitam yang aneh menyebar secara diam-diam di wajahnya yang menyihir ketika rambut panjang ungu kehitaman tersebar ke bawah. Dia muncul seperti raja malam yang gelap di tengah-tengah latar belakang cahaya bulan. Mengaung, raungan naga terdengar saat cahaya ungu emas mekar. Naga ungu emas besar 100.000 kaki melilit di langit. Sementara aura naga purba dan murni yang tak terlukiskan menyebar dan memenuhi daerah itu. Raja Iblis-Iblis kosmik berdiri di tanah sementara meluap Iblis-Iblis mengelilinginya. Langit di atasnya ditempati oleh naga ungu emas raksasa, darkness Saint Tiger dan Celestial Demon Marten. Medan pertempuran ini sudah menjadi sedikit di luar kendali. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1214, Melawan Iblis. Yuan Power melonjak saat aura iblis bersiul ke depan, naga ungu emas besar, darkness Saint Tiger, dan Celestial Demon Martin berjongkok di tiga lokasi berbeda. Sementara itu, aura brutal dan menakutkan dikeluarkan dari tubuh besar mereka, sementara panas yang membakar di mata mereka bisa melelehkan keinginan lawan mereka untuk bertarung. Tiga kepala besar gerbang Yuan menatap mereka bertiga, yang telah berubah menjadi tiga binatang buas yang menakutkan. Tepat, ekspresi di mata mereka berubah. Ini karena melihat mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa aura lindung trio telah melonjak dengan cepat. Biasanya, setelah binatang iblis kembali ke bentuk aslinya, kekuatan bertarungnya akan melebihi manusia pada tingkat budidaya yang sama. Terlebih lagi, naga, harimau, dan marten yang telah mereka bertransformasi, jelas bukan binatang iblis biasa. Orang bodoh yang keras kepala. Aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan hari ini. Petik dua, Tiga kepala besar itu dikejutkan oleh aura Trio Lindong. Namun, mereka dengan cepat terkekeh. Setelah semua, kekuatan mereka sendiri jauh melebihi Trio Lindong. Bersama-sama dengan tubuh kosmik Evil Devil King. Itu jelas bukan prestasi yang berarti bagi Trio lindung untuk membalikkan keadaan. Mengaung. Namun, Jelas bahwa trio Lindung tidak ingin membuang waktu berbicara dengan tiga kepala besar. Segera, Darkness Saint Tiger, yang diubah oleh Little Flame, mengeluarkan raungan yang dalam. Kemudian, raungan harimau itu tampaknya berubah menjadi gelombang sonik yang dipadatkan, sebelum bergema di tempat itu. Swash, setelah dia meraung, Flame kecil berlari ke depan, tubuhnya yang besar sepertinya menembus ruang angkasa. Sebelum bayangan besarnya menyelimuti Raja Iblis-Iblis kosmik. Kemudian, dia membuka mulut dan meraung. Sebelum dia menembakkan sinar cahaya energi hitam dan putih. Dengan, ledakan, yang keras. Sinar cahaya itu melesat ke arah Raja Iblis-Iblis kosmik. Namun, sama seperti sinar cahaya itu seribu kaki jauhnya dari Raja Iblis-Iblis kosmik. Aura Iblis datang berguling. Kemudian, mereka berubah menjadi tirai cahaya yang benar-benar menghalangi sinar. Mengaung, namun, tepat setelah sinar cahayanya diblokir, Little Flame sudah menyerang bersama dengan Aura Ganas yang mengerikan. Setelah itu, dia menggunakan mulut macan, yang penuh dengan gigi tajam dan tajam yang tampaknya mampu menembus ruang angkasa, untuk menggigit Raja Iblis-Iblis-Iblis tanpa ampun. Ku, Aura Iblis melonjak di seluruh tubuh Raja Iblis-Iblis kosmik. Segera. Badai iblis berkumpul di tinjunya. Setelah itu, itu memberikan pukulan ke Little Flame. Swash! Iblis itu mengayunkan tinjunya. Namun, sebelum mendarat di tubuh Little Flame, cahaya ungu hitam tiba-tiba menyapu dari depan. Setelah itu, bulan sabit ungu hitam besar datang bersiul sebelum membanting keras terhadap kepalan itu. Bang! Kilatan dingin melintas di mata tiga kepala besar gerbang Yuan. Tepat! Aura iblis tiba-tiba melonjak di tangan iblis, sebelum tangannya berubah menjadi pisau. Faktanya, kelima jarinya seperti tombak iblis yang sangat tajam. Setelah itu, aura iblis melonjak sebelum bilah iblis itu dengan paksa menembus bulan sabit ungu hitam dan langsung menuju little flame tanpa penurunan momentumnya. Mengaung, raungan naga kuno tiba-tiba bergema di tempat itu. Setelah itu, sebuah cakar naga besar yang ditutupi oleh sisik naga ungu emas. Tiba-tiba merobek ruang sebelum itu tanpa ampun berbenturan dengan pisau panjang tajam yang dibentuk oleh telapak iblis. Berderit-berderit, suara metalik yang memekakkan telinga menyebar. Sebelum percikan terbang dan gelombang serangan energi hebat menyebar. Namun, cakar naga ungu emas terpaksa mundur terus-menerus. Sementara cahaya ungu emas berkedip dan memblokir erosi dari aura iblis. Swash! Dengan cakar naga menghalangi telapak iblis. Tubuh besar Little Flame mengambil kesempatan untuk melompat ke depan. Kemudian, dia menggunakan mulut harimau yang dingin dan mengancam untuk menggigit lengan Raja Iblis-Iblis tanpa ampun-tanpa ampun. Segera, suara berderit yang tajam muncul sebelum darah hitam dengan cepat mengalir ke lengan Iblis. Sepertinya Little Flame tidak menahan sama sekali. Kamu mencari mati. Rasa sakit intens yang dipancarkan dari lengan iblis menyebabkan tiga kepala besar Yuan get menangis dengan marah. Segera, mereka menggunakan lengan iblis lain untuk meraih tubuh besar flame kecil, sebelum mereka membuangnya dengan kasar. Bang-bang, tubuh little flame bergesekan dengan tanah, meninggalkan bekas luka sedalam sepuluh ribu kaki. Bahkan, sebuah gunung bahkan hancur dalam proses tersebut. Namun, api kecil instan menstabilkan tubuhnya. Kilatan ganas muncul di matanya. Kemudian, dia menginjak kakinya harimau sebelum dia sekali lagi maju ke depan dengan aura ganas. Swash, Martin kecil mengepakkan sayap kelelawar puluhan ribu di belakangnya. Sementara itu, cahaya ungu hitam di telapak tangannya menggeliat sebelum mereka berubah menjadi tombak ungu hitam. Mengikuti yang mana, tubuhnya bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum dia meluncurkan serangan tajam yang menakutkan ke arah Raja Iblis-Iblis jahat kosmik. Mengaung, naga ungu emas yang telah diubah oleh Lindong, meraung ke langit. Setelah itu, cahaya ungu emas menguapkan semua aura iblis dalam jarak 10.000 kaki darinya. Kemudian, cakar naga yang tajam, yang ditutupi oleh sisik naga ungu emas, merobek ruang dan dengan gila menggesekkan pada Raja Iblis-Iblis kosmik. Au. Terhadap serangan ganas dari mereka bertiga, Raja Iblis-Iblis kosmik melepaskan binatang buas seperti raungan. Setelah itu, ia mengepalkan tangan iblisnya, sebelum melonjak aura iblis berubah menjadi tiang totem iblis setinggi sepuluh ribu kaki. Saat melambaikan tiang totem iblis itu, tanah di bawahnya retak, membentuk beberapa retakan dalam beberapa ribu kaki. Empat tokoh besar bentrok keras. Harimau besar itu menggigit dengan giginya yang tajam, sedangkan Celestial Diman Martin mengepakkan sayap kelelawarnya, sebelum bayangan ungu hitam menembus-menembus ruang dan menghujani dari segala arah. Sementara itu, naga besar melepaskan raungan yang dalam, sebelum dia mengayunkan cakarnya yang besar, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Meskipun demikian, meskipun dikelilingi dan diserang oleh mereka bertiga, Raja Iblis-Iblis Kosmik tidak menyerah. Sebaliknya, setiap kali ia mengayunkan tiang totem iblis di tangannya, itu akan memaksa salah satu dari mereka kembali. Dari segi kekuatan, jelas bahwa tiga kepala besar gerbang Yuan lebih unggul. Namun, Trio Lindong bukan ahli biasa juga, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Selain itu, mereka semua sangat brutal dan bahkan rela mempertaruhkan hidup mereka dalam perkelahian. Oleh karena itu, meskipun luka terus-menerus muncul pada tubuh Trio Lindong, Raja Iblis-Iblis Kosmik juga menderita beberapa luka yang signifikan karena serangan gila mereka. Tanah itu pecah setiap kali pertarungan berlangsung, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Pertarungan ini begitu intens sehingga terasa seolah-olah bagian dunia ini berada di ambang kehancuran. Bagian dunia ini jelas menjadi sangat kacau. Seluruh tempat diselimuti oleh aura iblis sementara teriakan pertempuran yang jauh mengguncang langit. Sementara itu, banyak ahli kuat dari aliansi penghancuran Yuan bentrok dengan mayat-mayat iblis itu. Pada titik ini, karena haus darah, mereka semua jelas kehilangan akal. Oleh karena itu, kekuatan Yuan yang kuat melonjak sebelum mereka tanpa ampun dibebankan ke mayat-mayat iblis itu. Kadang-kadang, ada beberapa sosok yang jatuh dari langit. Beberapa dari mereka adalah mayat iblis. Sementara sisanya adalah para ahli dari aliansi penghancuran Yuan. Lagi pula, ketika dua penggiling daging yang menakutkan ini bentrok, individu yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan setiap detik. Dari jarak yang cukup dekat, Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya. Setelah itu, ratusan pemecah es yang tajam keluar dari tangannya sebelum mereka menembus ratusan mayat iblis. Kemudian, aura dingin menyebar sebelum banyak mayat iblis beku jatuh ke tanah dan hancur menjadi pecahan es. Meskipun demikian, ada terlalu banyak mayat iblis di sini. Selain itu, berkat makanan dari aura iblis yang tak ada habisnya, mayat-mayat iblis biasanya akan naik ke kaki mereka lagi kecuali mereka benar-benar hancur seperti yang dilakukan Ying Huan-Huan. Oleh karena itu, Bahkan lebih banyak mayat iblis dibebankan ke Ying Huan-Huan setelah dia menghabisi yang ada di sekitarnya Swash-swash, aura pedang tajam tiba-tiba menyapu dari segala arah Setelah itu, mayat-mayat iblis yang menagih ke Ying Huan-Huan Semua diretas menjadi berkeping-keping Ying Huan-Huan menoleh ketika melihat ini Setelah itu, dia melihat kecantikan berpakaian putih berdiri di belakangnya yang terakhir bertukar pandang dengan dia menggunakan matanya yang tenang dan tenang. Setelah itu, mereka berdua memalingkan kepala secara bersamaan. Mayat iblis sekali lagi datang melonjak seperti air banjir. Meskipun mayat iblis ini tidak dapat menyakiti mereka berdua, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkan sebanyak mungkin untuk meringankan beban pada orang lain. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap bergerak lebih dekat satu sama lain. Aura dingin berputar-putar di sekitar Ying Huan-Huan. Dia melambaikan tangan gioknya seperti sebelum beberapa ratus mayat iblis dibekukan secara instan. Setelah itu, dia tanpa sadar tampak jauh. Di tempat itu, ada riak yang sangat keras yang dipancarkan. Dan itu dianggap sebagai pertempuran paling menakutkan di wilayah ini. Ying Huan-Huan melihat tempat itu sebelum dia sedikit mengernyit. Saat ini, Trio Lindong mempertaruhkan hidup mereka dalam pertarungan habis-habisan dengan tiga kepala besar Yuan Get. Itu adalah pertarungan yang gagah berani dan tragis dengan muncrat darah segar di mana-mana. Biarkan aku pergi dan membantunya. Ketika Ying Huan-Huan melihat bahwa naga ungu emas yang telah diubah oleh Lindong, dikirim terbang oleh tiang totem iblis Raja Iblis Iblis Kosmik. Kilatan dingin melintas di matanya yang cantik. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah tangan dingin menariknya kembali. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ying Huan Huan dengan nada tidak senang. Kamu seharusnya tidak bergabung dengan pertarungan seperti itu. Ini adalah masalah tentang mereka. Tiga bersaudara. Dia akan tidak senang jika kamu pergi. Ling Qing melepaskan tangan Ying Huan Huan sebelum dia perlahan berkata. Tubuh Ying Huan Huan diam setelah mendengar ini. Dia baru saja akan membuka mulut untuk membalas. Ketika dia tiba-tiba mengingat karakter Lindong. Dia tahu bahwa meskipun Lindong mungkin terlihat hangat dan ramah di permukaan. Dia sangat bangga di dalam hatinya. Tiga tahun lalu. Dia dipaksa untuk mundur dari Dao Sekte dan melarikan diri dari wilayah Suan Timur oleh tiga kepala besar. Ini adalah sesuatu yang dia sangat malu. Sekarang dia telah kembali. Mengingat karakternya. Dia pasti ingin kembali ke pesta lain. Bahkan. Justru karena inilah dia tidak menggunakan bonekanya yang tangguh dan sebaliknya hanya mengandalkan kedua saudara laki-lakinya. Itu seperti apa yang dikatakan Ling Qingzu. Lindung akan tidak senang jika dia memilih untuk membantunya dalam perkelahian seperti itu. Orang sombong yang bodoh, dia layak menderita. Petik dua. King Huanhuan -huan melihat pertarungan sengsara di kejauhan, di mana darah berceceran di semua tempat. Kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan giginya sebelum dia tanpa sadar menderu dengan marah. Segera setelah itu, aura dingin melonjak di sekelilingnya sebelum dia langsung menyerbu ke pasukan mayat iblis. Setiap kali aura dingin menyapu, mayat iblis akan berubah menjadi es. Selain itu, jelas bahwa dia jauh lebih kejam dari sebelumnya. Jelas, dia ingin melampiaskan amarah di hatinya pada mayat iblis yang menyedihkan ini. Bang! Tiang Totem Iblis Hitam disertai oleh aura iblis yang menakutkan saat menyapu tempat itu. Setelah itu, tanpa ampun menabrak kegelapan Saint Tiger, yang sedang menuju ke sana. Segera, harimau itu mengeluarkan rangan menyakitkan melalui mulutnya. Namun, cahaya menakutkan terus bersinar di matanya. Kemudian, dia membuka mulut besarnya yang ganas sebelum dia menggigit lengan Raja Iblis-Iblis Kosmik. Setelah itu, dia menyentakkan kepala harimau dan dengan paksa merobek lubang besar berdarah di lengan iblis itu. Swash. Cahaya ungu hitam datang menyapu dari segala arah. Kemudian, angin kencang melonjak sebelum tombak setinggi sepuluh ribu kaki datang langsung menusuk ke dada kosmik Evil Devil King dengan kecepatan seperti kilat. Mendesis. Tombak yang sangat tajam itu bahkan bisa menembus ahli top, yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun, itu hanya berhasil menembus setengah dari tubuh Raja Iblis-Iblis kosmik. Mengaung, oman naga mengikutinya dengan cermat. Kemudian, cakar naga ungu emas besar puluhan ribu kaki itu mengepal. Sebelum dengan kejam meninju tombak besar sepuluh ribu kaki itu. Segera, riak energi yang terlihat dengan mata T3L4-4 nanogram, tiba-tiba menyebar. Pombak sepuluh ribu kaki akhirnya menembus dada Raja Iblis-Iblis kosmis dengan bantuan dari pukulan kuat itu. Setelah itu, ia keluar melalui punggung Iblis. Meratap, raungan tajam yang dipenuhi dengan rasa sakit yang kuat tiba-tiba dilepaskan oleh Raja Iblis-Iblis kosmik itu. Setelah itu, ekspresi brutal muncul di tiga wajah aneh. Kalian tiga bajingan, beraninya kamu melukai kosmik Evil Devil King aku. Apakah kamu tahu berapa banyak upaya yang diperlukan untuk memperbaikinya? Petik 2, raungan tajam terdengar sebelum aura iblis yang menakutkan tiba-tiba tersapu dari dalam Raja Iblis-Iblis kosmik ke segala arah. Setelah itu, tiga kepala besar Yuan Get berteriak dengan suara tegas. Waktu bermain berakhir. Kalian tiga bajingan akan mati sekarang. Petik 2, Raja Iblis-Iblis kosmik tiba-tiba membuka mulut besarnya yang menakutkan. Kemudian.